Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ITG Resource dimanapun di kalian berada Jumpa kembali bersama Mimi di channel youtube Hilya TV Dan pastinya akan memberikan informasi-informasi terhaga terbaru mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya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 Informasi ini dilansir langsung dari akun Instagram Boy William dan juga Ion Hartanto sangat adik yang mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas supportnya karena episode ini bisa trending satu lagi di Youtube Pemirsa. Pencapaian yang sangat luar biasa untuk Ayu Tinting dan juga Boy William yang memang akhir-akhir ini terlihat sangat mesra dan kepada mana berdua. Semangat juga untuk semua keluarga karena memang semua keluarga dari Boy William memberikan respon yang sangat luar biasa atas kehadiran Ayu Ting Ting. Semua pemirsa juga menyukai Ayu dan juga keluarga yang seadanya. Tak hanya itu, Kisiu TV juga meledak nih pemirsa biasa delapan. Trending di youtube dan judul Kocok Ayu Ting Ting on Under Road bersama dengan bocah kampung. Dan di sini juga Ayu Ting Ting membagi-bagikan uang THR untuk para warga kampung yang membangunkan sahur. Saya selalu untuk Ayu Ting Ting semoga rezekinya selalu dilancarkan. Ada yang bikin baper lagi nih pemirsa, di saat ini Boy William memberikan sebuah cincin dan juga kalung istimewa untuk Ayu Ting Ting di season ini. Dan ternyata akan hadir lagi nih episode keempat besok dan juga nanti sore ya pemirsa. Seperti apa kebahagiaan Ayu Ting bisa disandingkan dengan Boy William. Bahkan di sini Boy William memberikan... Kalung dan juga cincin, Mickey dan juga Mini, cincin yang sangat indah dan juga kalung yang sangat luar biasa. Lihat saja, tetapan Boy William terhadap Ayu Ting Ting sangatlah dalam, namun masih aja nih ya. Ayu Ting Ting cengar-cengir, dan pastinya di season ini banyak ketawanya nih. Walaupun Boy William sudah memberikan ekspresi yang sangat meyakinkan, namun Ayu sepertinya belum bisa menahan tawanya. Inilah episode yang sangat luar biasa pastinya bikin baper walaupun ini hanya strategi marketing Wah diamondnya sangat luar biasa cantik ya pemirsa Siapa nih yang mahu samaan kayak Ayu ting-ting ya cincin dan juga kalunya Apalagi pemberian dari sang kekasih hati Bayoi Leang dari unggahan tersebut banyak sekali komentar-komentar berdatangan dari para sahabat yang merasa sangat bahagia karena melihat aksi dari Ayu dan juga Boy William yang sangat luar biasa. Umar penting juga nih dari Instagramnya Boy William. Pegumuman melalui semua suka dan duka yang kau hadapi dalam hidup. Kami berharap semua kenangan masa kecilmu selalu menghidupkan kebahagiaan agar kau penuh dengan cinta kembali. Seperti koleksi Disney oleh Diamond.it Ideal. semoga kamu selalu melihat dan juga merasakan karena akan tetap selamanya seperti perjalanan 100 tahun disney atau bahkan lebih koleksi disney ya dari diamond.co.id jangan tersebut pun dikomentari oleh Sutarwati kenapa ikut bahagia lihatnya besok endorse baju pengantin dengan dupingnya saya nikahkan Ayu dengan mas kawin 3 miliar dibayar tunai hahaha apalagi ini tampilan di the scan nya dong pasti pada ketawa suka banget nih suka semoga jadi di kenyataan, aku pengen lihat Ayu bahagia dengan lelaki yang tepat amin Boy William jawabannya, kalian jangan bikin patah hati netizen ya, ini pokoknya harus lanjut ke jenjang pernikahan Woi apalagi ini, jangan culik Ayu Ting Ting, dari Dewi Gita 01, kok aku ikut senyum-senyum kemudian juga dari Airi sudah Sudibyo ya, memberikan emotik love-nya untuk Ayu dan juga Boy William, kemudian juga dari sahabat kita nia harus nikah, WKWK Wk dua jam yang lalu tujuh orang yang suka nih. Hitung-hitung latihan dululah ya next real proposalnya meleleh gak tuh. Wow apalagi ini udah kalian tuh bikin kita happy dari Yani 0800. Melihat tatapan boy kayaknya cintanya tulus banget. Semoga cepat halal. Amin ya Robal. alamin terima kasih Venti atas doanya. Dan juga sini Boy William memberikan informasi juga nih selanjutnya untuk kita semua. Jawaban dari segala ELC episode 3 akan hadir ya sore ini. Ayu udah sama ini aja biar gak ada lagi yang nyakitin kamu Ayu Boy William. Please lanjut lagi kalau bisa ada ayah ojek biar seru. Itulah tanggapan-tanggapan dari beberapa netizen karena melihat kedekatan Ayu dan juga Boy William. Yang semakin hari semakin lengket, Mbak. perangko. kita doakan saja nih ya. Sekarang masih ender semoga nih ke depannya bisa cincin, dan juga kalung berlian yang Boy berikan kepada Ayu Ting Ting. Dan pastinya kita pengen banget nih ya melihat Ayu dilamar Boy William. Yang <tuh> sobat semua, inilah adegan Happy*, dan juga bikin bawaan sebuah pemirsa karena di sini tatapan Boy William sangat salam kepada Ayu Ting Ting Semoga daya ini bukan hanya sekedar gimmick Semoga ada keajaiban di balik sebuah ini Oke okay, sama semua ini beberapa informasi yang Mimin sampaikan untuk sahabat semua di rumah Kita trendingkan lagi like ini ya Episode terbaru dari Boy William dan juga Ayu Ting Ting Oke okay, sama semua akhir ya Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya Jangan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya Seperti Ting Ting dan juga kedekatannya dengan Boy William yang pastinya super hot Oke, selamat, -selamat menjalankan ibadah puasa Bimbing akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh